Astavirulo, kau nggak pernah ada di situ batu, udah, mah, udah, udah, tidak aku sondo itu nyampang Ya Allah, dah cepatnya naik darahku lantak game ini. Gua nak mati bae kencing lolo oh, ini. Iya. Oi itu eh, bintang itu di Mario kalau kau dapat bintang tuh langsung jadi kuat Battle Night, langsung tet tet tet tet tet. Nak ku ando, nih anung tukang buat game ini. Kau nak ngakalin aku. Aku ni antu paling lecek di muka bumi nih. Eh. Apa dalah perasaan dia tuh eh datang-datang nak hancuri wong. Lolol. Dah, kesel nak kuasa Sana nyenggek kau, jijik aku nyok gaik kau. No! Kan bici itu langsung. Oh, jaraknya. Huh! Oh, topeng monyet kau. Hey, what's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Solly speaking here and you watch me again. Yay! Jadi di video kali ini aku bakal ngegame, cuy. Nah, kira-kira game apa yang bakal aku main, ke? Jadi hari ini kita bakal main game Showbond Action kira-kira game ini nih, cak mano apakah dia bisa membuat seorang acal tersenyum bahagia atau cak mano daripada banyak oceh langsung begitu ke gamenya oke okay? oh ini level satu cuy kita coba tes ini by the way aku belum pernah main game ini jadi kita coba kedulu cak mano kira-kira seberapa tangguh seorang acal main game ini ya tujuh enggak dulu oke okay. hot hot wah bisa ternyata nah nongah main ini apa dia kau Kau nak nak nak nah nak nak nak nak nak apa dia nak nak nak nak ne ne nak nak nak nak ne kau nak nak nak nak hampir hampir ay ay ay nak nak nak nak nak nak ini nak lo nak nak nak nak et et nak et, et. <tus> <tus> Maaf lur, ah dapat nah ini deh nah Entah kok nah nah nah Nah nah nah Heuh nah. He, Dah Ngalo-nggalo nih jadi uang hai, nah, eh ecek Ma ece -e marak dulu Muncul ni. ini Weda Nah La ilah Elah Capa mana aku tadi paca eh Hup Capa mana eh Gek oh terlalu simple nung kau pijak kau pijak hmm, kau nak nak. kita nyentuh dia eh kita yang mati jauh bacain satu dan badan ini. nah nah nah tak kau nak eh dah kau ngapu kau nello terbang eh dah loloh loloh. aku tadi pacak eh ngapu ini tidak pacak Mana do ni sistemasi do ni kau nih main game ini oh ini kita oh aku tahu aku tahu ketau tahu simpel Eh uh, dah. Hmm. Huh. <laughs> ya Allah, dari tadi aku cuma sampai sini aku maju. Nggak jadi apa? Ini ada apa eh? Oh, aman-aman, aman ternyata, cuy. Oh. Set. Nak. Oi, astagfirullah. Kau nggak pernah ada di situ batu. Woi, dah. kau. Nuh, kau Loncat-loncat beh coy, kita loncat-loncat ke bae. Hmm, non. Dia ada batu tadi sini tadi eh. Berarti kita harus lebih tinggi. Set. Kucing lolo ini positif, kucing ini lolo ini. Hmm, ngau. sabar-sabar lihat, ya. Kita pasti bisa menakluk ke stage ini. Hmm, hmm, hmm. hmm. hmm Wuh, dah. Ya Allah. Jantungan aku main game ini, yuk darah tinggi langsung, nah nah nah hmm, nah. nah, nah, nah. set, aduh salah, kau tuh, to... no nyawa lah main ini, nggak jadi apa, udah ini nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Kita ambil ancang-ancang dulu shot, Wuuuh tak Tau simpel Nah, nah, nah, tak Nggak ngetak kau Nah, nah, nah Bici, ah Bici, cik Lanjak, kan? ya Eh, sini Kita ambil ancang-ancang shot, ah, Udah <tuh>, <tuh>, Kau gak mau baca Tepes sama itu Ya Allah Bulat-bulat Ya Aduh, mangci odin Nah kau nih Kau aja organan kayak kau Sat Jangan kita sondol, berarti. Ih, aku sondol itu nyampak Ya Allah, oh, dah. Emosi aku ini cepetnya naik daraku lantak game ini. Nah, nah, nah. Ah, dah. Kok nak mati baik, kucing lolo ini. engkau no, nah, nah, nah, nah. Aku penasaran nih, eh. apa dia lah maksud dari stage ini? Nah, yang di depan kita. Kita suruh dia nyampak dulu, ya tak eh, ah kan dia nyampak eh, baru kita ini ke kan, ah kita sundul, salah salah salah, gak cuy kita cuba pikir ke eh, kita cuba pikir ke nih aneh, kau bici ini ni, nah, ada dapat koin, kita tunggu dulu, ada, ada bici biji tadi sini, ada bi ah duit kok, bibik ni kita tunggu dulu eh, hmm turun kau turun kau sana kau, hmm kita loncat ke pucuk ini nah. Hai. Set. Nah kita lewat pucuk sini ya Oh aman Aman cuy ternyata cuy. Pucuk ini cuy hmm, eh. hmm, Kita lewat pucuk lagi Oh aman aman aman Kita tunggu ke bici biciin dulu eh Bahaya pecahnya bici-bici ini hmm, hmm, hmm. Nah, nah, nah nah nah Gek lu, apa dia maksud bendera ini huh, Selamat apa main itu Kita sondol dulu ini sih kok Oh uh, ada bintang. Noh. No. Oi, iya, itu eh, bintang itu di Mario kalau kau dapat bintang tuh langsung jadi kuat, naik Langsung tet tet mati? Ya Allah, kucing ini. Tapi kita lagi di checkpoint eh. Dari checkpoint oke, okay. kita hindari star star. Aku penasaran. Apa dia buat kau nak nyampak-nyampak itu. Berarti situ tadi nyampak eh. Kita di sini berarti. Nah soalnya duit oh, aduh duitnya ini, nah, nah, nah, nah. semudah ini sih menurut aku. Oh mudah cuy, ternyata cuy. Pacat tiba-tiba aduh kotak baik itu, apa dia kena kau kucing? Nakku dan nandung tukang mod game ini. Tak nih dia udah tahu gitu, eh tak? Pemal nah, aku nih, kau? Hmm nanan tak kau, kayak dulu tadi aduh aduh jebakan sini. Berarti kita ambil ancang-ancang di sini. Aduh lagi batu-bata itu pindah-pindah terus. Oh, berarti dari sini cuy. Kita ambil ancang-ancang. Sat no. Kita ini ke nah, kita ini ke barat. Naik. Eh. Sampai mana nih andio? Kalau dia ada juga di sini berarti kita bunuh diri cuy. Nah, men ini -men bunuh diri. Ah, No Nah, kita inget teh ya, batik, dah pacak lewat bawah cuy. Hah, kau nak ngakali aku, aku ni antu paling lecek di muka bumi ni. Ya. Kau nak ngakali aku? Cuy, jangan kebanyakan ngoceh cuy. Nona, nontak nah, nah. kau nong. Nah. Tak tadi kalau kita loncat sini, ah, dah eh. cak jauh-jauh berarti kita loncat eh. Ah. <tuh> oke oke hati-hati hop ma oke kau nih aku baru seneng tiba-tiba dimana udah bulu-bulu ti aida kau nih baik-baik aku nak ini tadi tuh nak ngambui kan hehe hop nang kau salah dah mati weh lemak gak tau ini iklannya banyak nian gimana kau lagi game gratis usah nak modok aku kau hmm. nah, nah nah ini dia nantang kau nah nah hop nah salah ini Cuk. salah ini oh bisa ternyata nah mati be kau Ndak baca keluar lagi yo korong be aku dalam penjara yo kau Ma itu apa dia perasaan kau no no no ah ngoceh terus gitu cuy, aku kebanyakan ngoceh cuy ini cuy bongo ya di kebanyakan ngoceh nih nah nah nah, nah, nah nah kita serong ke, nah kita jingok setelah ini ya, ini awan ini kalau kita sentuh mati gausah nak akrab iko kau dengan awan itu naik nah, nah. Nih. kita nih sambil main game tuh sambil belajar cuy <laughs> positif game lolo ini ngajak aku emosian terus ini oh kau dapat nah, oh bisa masuk siap kita coba masuk oh baru tahu aku terus dulu Aku udah habis pikir corong itu kau Aku kira ada cak Mario eh. Ketika masuk tuh langsung enten nenet enten nenet Ini mati Huuup Nah, pacak langsung dateng Bibik bibik, bibik di 4 tiko itu naik eh. Pacak langsung dateng tiba-tiba datang dari bumi Dari pojok langit turun Turun ke bumi ngancuri kita nah, itu, nah. Apa dia lah perasaan dia tuh eh Dateng dateng, nak ngancuri wong Nyo lah eh dak lah, dak doa aku nak poin kau nyoklah hmm. kau eh ngakal aku, kau dak tau dia aku, peman bokeh aku nih, kau nak tau hmm oke, okay. lewate. Eh. jangan sentuh boneka lo itu naik eh. dua mah eh. itu empat, dua, empat nah berarti aku harus ke limau geto pacak dak loncat langsung ke Set sekali kalau kau naik lantai sikotnya langsung Dateng bibi-bibi itu Oh, ambil ancang-ancang dari sini <laughs> Nah Aduh, ya Allah Lalo <coughs> aku, Tunggu, Eh, kita teliti ya kan? Kalau tanggal nomor 3, aman gak? Oh, aman ternyata cuy Oke, okay, berarti kita loncat Hmm, lantai nomor 4 yang gak aman nih eh. hmm. set S oh oh oh oh oh oh aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu gak eh? gak aku cerita kerengan kamu eh usah nyanyieng ya kau jiji aku nyokai kau kau gue kau ha oi astagfirullahalazim oke okay. eh? hmm. tiba-tiba ada roket coy banyak kejutan ya game ini, eh. pecah uang cewekan game ini ini banyak kejutan ya eh. kita agak jauh dikit lompat nah, <laughs> bentar, bentar, bentar, kita harus pelan pelan coy ngapo budak ini ya eh. ah uh. kalau kita loncati ada apa ini jangan ngomong selesai itu tuh cuma jalan baik cuman jalan ngedek-ngedek. Aku udah main lagi. Manas nih anakku Dikit lagi Oh sabar-sabar sabar. Hmm. Hmm. No, kan bici itu langsung. Oh, jaraknya. Oh, cak topeng monyet kau. Berhana kau, Hmm, mati kau. Lolo ini, mati terus. Awan itu, no, udah Gitu loh eh, kalau aku loncat, mati nih. Tidak acak lagi nyawa dia tidak acak itu lagi nih. Pasti hm? dia tuh ada jeda. Ada ya Allah. aduh, lu ada ya allah, akhirnya kita menakmati nah kita ambil ancang-ancang dulu ya SET salah. Aduh, rodong SET heh, naik eh. SET SET kalem-kalem, katanya yang dikejar liah oh. SET eh. AIK kita ambil dulu saat-saat sat, salah salah mati kau no nah. nah sisi dikit lagi dikit lagi woi kambing se-se Nak ke batang itu nenek, kau tu nak ke batang itu nian, pacak tempat lain. Nak ke batang itu terus. Hmm. Naik. Eh? Sst. Oh. Uh. Ya Allah. Ya Allah. Hmm! ini babak penentuan. Sut sut ah salah. Salah lia salah. Kita harus tamat ke stage satu cuy. Hmm. ไหน. Lah aku nih lama jemba ya, aku nih paca di sini nih. Nah, kapan di sini tuh, Cak? Deg-dekan itu aku hmm hop hai, nah, hai, mundur hai, hop hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini dulu hai, nah kan menang hai, hai, hai, hai, oh my god ya Allah jadi setelah sekian lama aku berjuang akhirnya tamat bukan tamat masuk ke stek 2 ini gila aku langsung sudah 84 kali mati cuy bukannya malah tamat tapi malah lanjut lagi ini apa dia ini oh. maksudnya Bangso bangsoa, bukannya apa bangsoa, bangsoa, masuk bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, ini bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, bangsoa, oke oke Oke Oke okay, teman-teman, terima kasih banyak kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian like, komen dan di-subscribe channel Wong Kito, channel layu kamu. Tolong coy, subscribe, subscribe dan juga sih sebenarnya. Supaya dukung Wong Palembang untuk memajukan bahasa Palembang di mata khalayak dunia yang hakiki ini, teman-teman. Thanks for watching and see you on the next video. Achalia in here. Stay open-minded and bye-bye.